tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia mengenai idola kesayangan kita. Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini kita mendapatkan kabar yang lagi heboh, sahabat ya kali ini ada postingan dari aku Rizki Pilar 02. Di situ mengunggah sebuah postingan kalimat akun baruku Etrisski 02 yang lama di hack warga plus 62 Salahku apa kalian hanya dengar berita salah saya dan dedek yang tahu gimana yang kami jalani itu kalimat yang diposting membuat Lesa lovers persabat ya tentunya heboh Namun tentu kita lihat juga di postingan ini persabat ya papa Bilar ini menunjukkan sebuah informasi bahwa akun barunya adalah Rizky Bilar 02. Tapi Bang Mimin, persahabat ya, agak kurang yakin dengan postingan ini dan akun tersebut adalah milik dari Rizky pilar Kita lihat, persahabat, ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh akun Ini benar akun Kang Risol. Ada sebuah pertanyaan, persahabat, ya. apa benar ini akun Kang Risol? Kita lihat juga di beberapa tanggapan, banyak sekali respon yang diberikan Di antaranya dari akun tentang Fatih Underscore mengatakan Sejak kapan Bilar jadi alay? Wow, ada juga tanggapan dari Nong Yuli 97 Sejak kapan Kang Rizal ngomong dedek di persahabat? Ya. Banyak sekali para fans yang kurang yakin, yang tidak yakin Pastinya ini adalah akun resmi miliknya Papa Bilar kita lihat juga persahabat dari akun Instagram Rusdiana313 mengatakan Hoax dari bahasanya aja beda Terus hanya itu bahasa banjar Jadi ketahuan kan bohongnya Tuh persahabat. Di sini kita lihat Bahwa ini adalah bukan Rizky Bilar persahabat ya Tetap kita sebagai fans sejati Harus berhati-hati kita selalu tentunya kompak untuk mensupport dan mendukung idola kesayangan kita Kemudian juga persahabat kita simak Ada postingan momen saat Papa Bilar dan Bunda Lesi kejuran satu mobil berdua Masya Allah Tentunya warga Konoha kangen dan rindu momen-momen seperti ini persahabat ya Doakan yang terbaik untuk rumah tangga Leslar Semoga selalu bahagia, rukun, dan mudah-mudahan Dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Banyak juga tentunya doa dan pastinya respon yang positif diberikan Di antaranya dari akun Faulina Astor mengatakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Amin Allahumma amin Leslar berkah Jodoh sampai surganya Allah Amin Ada juga tanggapan lain dari akun Iya Hanuska Leslar Sejati Waalaikumsalam, kangen banget sama mereka bertiga. Semoga mereka selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Begitu banyak doa, support dan dukungan yang diberikan dari orang-orang baik yang tulus mencintai Idola kesayangan kita. Dan selanjutnya juga Persahabat ada kabar dari L2W. Ini informasi juga Jukstop Music World Persahabat ya. Kalian tentunya dukung juga di GTMA silahkan voting pakai koin gratis kalian bersahabat perolehan sementara grup 2 Alhamdulillah Bunda Lesti Kejora masih menempati posisi pertama ini kebahagiaan dan kebanggaan banget untuk warga Konoha kita lihat juga kalimat caption yang dituliskan oleh L2W Juke Stop Music Award masih berlangsung silahkan vote pakai koin gratis kalian ya kali ini Lesti Kejora di posisi ke-1 kelasmen sementara di grup 2. Untuk memperoleh top 30 yang nantinya akan melaju ke tahap lainnya. Dan seterusnya terakhir di top 15. Selanjutnya di putaran 2 global. Vote setiap hari. Mekanisme voting akan kami unggah di postingan selanjutnya. Itu kalimat caption info yang dituliskan langsung oleh L2W. Semoga makin kompak untuk kita semua. Mendukung karya-karya terbaik Bunda Lesti Gejora. Selanjutnya persahabat disimak juga. Kabar bangga. Dan pastinya ini membuat kita terharu sekali persahabat ya. Anak sekolah dasar. Ini kompak beserta gurunya siap mendukung Bunda Leslie Kejora dari SDN 357 Natal persahabat. Kami mewakili SDN 357 Natal. Siap, mendukung kakak, Lesti Kejiora Luar biasa banget ya, kekompakan dari anak sekolah dasar Masya Allah Bunda Lesti begitu banyak yang sayang pada kamu Semoga Bunda Lesti bangkit kembali untuk selalu memberikan karya-karya terbaik